Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait Oso Patrium Sinar X Chandra Nasa Dalam menangkap pemandangan yang luar biasa Yaitu struktur bentuk H dalam gas panas yang mengelilingi lubang hitam raksasa Jantung galaksi erit besar measure 84 atau M84 Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomen astronomi, dan berita astronomi lainnya Keta sinar ekgas jutaan derajat di sekitar galaksi ini memberikan perspektif baru yang mencolok tentang lubang hitam Saat gas tersedot ke dalam gaya gravitasi lubang hitam yang sangat besar Beberapa di antara jatuh ke dalam kehampaan, hilang selamanya dalam pelukannya yang gelap gulita. Tetapi beberapa gas berhasil melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam, meluncur keluar seperti bola meriam kosmik, meninggalkan jejak partikel di belakangnya. Sekarang, bayangkan kita sedang melihat M84, sebuah galaksi yang sangat jauh. Dari sudut pandang kita di bumi, orientasi semburan gas dan bentuk gas di sekitarnya bergabung untuk menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan pemeliar huruf H besar di luar angkasa. Tetapi kita jangan tertipu, ini bukan apabet atau pesan luar angkasa, itu hanya tipuan pikiran yang disebut pareodolia. Otak kita terhubung untuk melihat bola dan bentuk dalam segala hal yang kita lihat. Apakah itu awan yang melintas atau landscape berbatu dan tampaknya ruang angkasa yang luas tidak terkecuali. Struktur berbentuk hati M84 ini benar-benar kolosal, -benar berukuran tinggi 40.000 tahun cahaya dan setengah lebar galaksi Bima Sakti. Observatorium sinar X Jana mengamati fenomena spektakuler ini dengan memetakan gas panas yang mengelilingi lubang hitam. Gambar yang dihasilkan adalah cahaya merah muda menakjubkan yang mengungkapkan detail rumit dari perilaku gas yang terbentang hanya dalam jarak 100 tahun cahaya dari lubang hitam itu sendiri. Nah, pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Observatorium Sinar X Chandra Naza telah menangkap pemandangan yang luar biasa yaitu struktur bentuk H dalam gas panas yang mengelilingi lubang hitam raksasa di jantung galaksi elit besar Messier 84 atau M84.